Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafabilllahi syahida. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah mudahkan kita dalam banyak kebaikan dan Allah berikan kita kehidupan yang memudahkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di Indonesia dengan segala kemudahan dari Allah untuk dekat sama Allah itu mudah dibandingkan dengan saudara-saudara kita di tempat lain atau di negeri yang lain. Ada di antara mereka itu untuk dekat kepada Allah aja mereka harus menanggung ancaman, kesulitan dan berbagai macam uh, ujian. Sedangkan kita di Indonesia Alhamdulillah untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah, dengan ta'lim sangat-sangat mudah. Ini perlu kita syukuri sehingga nanti Allah selalu menjaga kebaikan dan kemudahan ini untuk kita. Jadi jangan banyak mengeluh um, kalau kadang muncul keluh kesah dalam hidup kita atau dalam uh, iman kita, coba bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih susah dari kita. Kadang ada orang yang ngeluh depan saya tentang Ustaz gimana nih uh, negeri kita, kayaknya kita Gak mungkin bangkit kayaknya Islam apa dan seterusnya. Saya bilang, kita gak pernah hidup di zaman Mongol sih. Coba kalau kita dulu hidup di zaman Seljuk di masa kuat-kuatnya Mongol dilanjutkan ke masanya Ottoman sampai masa Timur Leng itu yang di e, Turki. Itu masa-masa kaum muslimin sangat berat menghadapi ujian dalam keimanan mereka anak perempuannya harus jadi budak, anak laki-lakinya juga jadi budak, mereka harus membayar pajak 50% dari hasil eh, apa, penghasilan mereka baik pertanian, perkebunan dan seterusnya. Ah pokoknya berat aja. Tapi mereka nggak berputus asa. Pada akhirnya muncullah kemudahan dan kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya misalnya kayak kejadian Saifuddin Kutuz orang apa uh, Jalut ya jalut Saifuddin Kutus Allah berikan kemenangan kemudian mudah sebentar lalu terjadi lagi ujian mudah lagi dan seterusnya itu lebih berat daripada kehidupan kita hari ini hari ini kita belajar Islam dengan mudah berislam dengan mudah datang ke masjid dengan mudah beribadah dengan mudah semua itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan kita jaga, bahkan kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Alaihi Wasallam yang pastinya hubungan kita dengan beliau itu tidak akan pernah terputus sampai ke akhirat. Hari ketika hubungan suami-istri, ayah dan anak itu terputus, ternyata hubungan dengan Rasulullah belum terputus karena masih ada syafaat Nabi. Hari ketika seorang anak lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, lari dari temannya, pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri, cuman satu orang yang sibuk mengurus orang lain yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kepada orang tua aja kita sangat berusaha menyenangkan dan berbakti, maka harusnya kepada Rasulullah lebih dari itu dengan cara salah satunya berselawat kepada Nabi. Jangan bakhil, jangan kikir untuk selawat. Karena kita nggak sadar salawat kita yang mudah banget itu ternyata akan berpengaruh sangat besar. Bahkan di dunia, bah, apalagi nanti di akhirat. Man salla salatan, sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat untuknya sepuluh kali. Salawat Allah untuk seorang hamba artinya ampunan dosa dan rahmat. Jadi jangan remehin kalau kita mendengar nama Nabi disebutkan, maka katakanlah, "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita renungkan beberapa ayat Al-Qur'an sebelum kita membahasnya dalam nasihat-nasihat yang mudah-mudahan menjadi booster iman. Pertama, firman Allah di dalam Surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا Inna Allah ala kulli qadir Surat Al-Baqarah 1048 Kemudian di dalam Surat Ali Imran 133 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa di dalam surat al-qiyamah Allah juga berfirman وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ سُلَّطٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ صدق الله العظيم Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Buni dan Kak Dika bahwa pembahasan kita pada malam ini tentang bagaimana cara kita untuk uh, membooster iman kita dalam kondisi iman itu memang selalu labil dan kita tahu tentang iman yang yaziduwayangkus bertambah dan berkurang itu maka solusinya harus di charging dan salah satu cara untuk mencarjeing iman adalah duduk dalam majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya kita belajar iman, kita belajar ma'rifatullah, mengenal Allah, kita belajar kalau bahasa saya yang paling gampang itu belajar melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Karena kalimat ma'rifatullah, aqidah, tauhid dan seterusnya adalah kalimat-kalimat yang Mungkin perlu diterjemahkan agar kita faham Maksudnya apa sih mengenal Allah itu? Apa maksud dari akidah dan tauhid? Apakah sekedar teori? Ternyata maksud dari akidah, tauhid, ma'rifatullah, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat dan seterusnya intinya satu, libatkan Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita cuma tahu Allah tapi nggak dilibatin itu belum ada akidah, belum ada akidah itu kayak akad, belum ada hubungan gitu, belum ada ikatan antara kita dengan Allah. Maka dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, kita ingin ngecas iman kita dengan ayat-ayat, hadis-hadis, nasihat-nasihat, dan hikmah-hikmah tentang Allah. Tentang bagaimana kita memperlakukan Allah atau bermuamalah dengan Allah dalam kehidupan kita supaya iman kita bertambah lagi. Dan indikasi dari bertambahnya iman adalah bertambahnya amal solih. Jadi kita nggak bisa mengatakan iman bertambah kalau amalnya gitu-gitu aja. Nggak bisa dikatakan iman itu yazid kalau kita tidak apa berkurang dosanya bertambah pahalanya itu tidak yazid. Jadi iman itu diricas, indikasinya adalah bertambahnya amal solih. Bahkan pertambahan amal solih itu tidak uh, hanya sedikit, tetapi dia nambahnya itu Kerasa banget gitu gairahnya, semangatnya, itu berarti memang majelis ilmu tersebut adalah majelis iman. Bukan sekedar majelis perdebatan. Nah hari ini kita akan coba belajar, belajar iman, membooster iman kita, hati kita dengan ayat-ayat yang tadi saya baca. Tentang apa sih ayat tadi? <tuh> ayat tadi bercerita tentang uh, anjuran menyegerakan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena masalah kita seringkali itu banyak pertimbangan. Terutama dalam hal-hal yang kita kadang-kadang lagi futur, imannya lagi drop, itu biasanya banyak pertimbangan. Ah nanti aja, ah besok aja, ah ntar aja, ah tunggu aja bentar lagi sampai siap, dan seterusnya, dan seterusnya. Menunda-nunda kebaikan, itu justru akan membuat iman kita semakin drop. Nah dalam kondisi ketika kita im imannya lagi drop, maka kita harus sedikit nge diri kita melakukan hal yang kita sebetulnya males ngelakuinnya. Udah nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak ngerasa, lakuin aja dulu. Toh insya Allah nggak akan nyesel kok. Nyesel nih saya sholat tahajud enggak. Nyesel nih saya ke masjid enggak. Insya Allah kalau kita nge diri kita melakukan kebaikan, itu nggak bakalan nyesel. Beda banget dengan orang yang melakukan dosa. Ada, ada hikmah ya, ada sebuah quote yang saya suka sekali. Uh, apa? Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan karena lelahnya akan hilang tapi kebaikannya akan bertahan. Tinggalkanlah dosa walaupun itu uh, kamu sukai atau menyenangkan karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Jadi lakukanlah kebaikan walaupun berat atau walaupun susah karena walaupun lelah karena lelahnya akan hilang tetapi kebaikannya akan tetap ada. Tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan karena kesenangannya akan hilang dan dosanya tetap ada. Jadi kadang-kadang kita memang harus nge diri kita untuk melakukan kebaikan walaupun lelah. Karena lelah itu akan hilang. Tapi kebaikannya akan tetap ada. Sebagaimana kita belajar berusaha meninggalkan dosa walaupun menyenangkan. Karena kesenangannya juga akan hilang, gak akan lama. Tetapi dosanya akan tetap ada. Jadi kalau kita takut lelah berbuat baik, apa yang kita takutkan? Bentar lagi juga hilang tuh lelahnya. Lelahnya sholat tahajud itu juga sebentar lagi hilang. Lelahnya baca Quran itu sebentar lagi juga hilang. Lelahnya datang ke majelis ilmu bentar lagi juga hilang. Lelahnya kita sholat berjamaah bentar lagi juga hilang. Nggak sampai seumur hidup kita lelah gara-gara beramal sholat itu nggak ada. Sebagaimana berbuat dosa bentar lagi juga kesenangannya hilang kok gak mungkin kita senangnya seumur hidup gara-gara berbuat dosa sekali itu gak mungkin jadi ada orang yang maaf misalnya eh, apa ya dosa paling gampang berbohong lah dosa yang paling gampang dilakukan itu berbohong misalnya hanya untuk sekedar eh, mengalihkan isu atau menghindar dari sebuah pertanyaan atau apapun lah maksud kita untuk memudahkan urusan kita maka kemudahan itu akan hilang dalam waktu yang sekejap muncullah keburukan dan ke, apa kesusahan setelahnya yang mungkin akan lama waktunya apalagi dosa yang lebih besar daripada itu ketika kita berbuat dosa kesenangannya sebentar misalnya seorang akhawat, seorang cewek uh, dance di depan layar posting di tiktok berapa lama sih dia akan menikmati itu nggak lama begitu viewsnya kecil bergantilah kesenangan dance tadi dengan kekecewaan kok cuman segini sih udah capek-capek ngedit pakai filter berlapis-lapis hasilnya gini doang gitu kan ya Nah artinya tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan ini berlaku juga buat saya sendiri karena nggak kita nggak mudah juga melakukannya sem apa semampu kita tinggalkanlah dosa walaupun itu menyenangkan karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan karena lelahnya akan hilang sedangkan kebaikannya atau kebahagiaannya akan tetap ada ini kuat yang saya suka sekali saya sampai uh, udah lama banget ya sampai lupa siapa sih yang ngomong kayak gini kok hikmah sekali gitu maka uh, malam ini saya pengen ngajak kita merenungkan ayat-ayat hadis kisah nasihat tentang menyegerakan kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan terutama saat kita dorok saat kita sedang susah, saat kita sedang dalam keadaan males, saat kita dalam keadaan mager, pengennya santai-santai aja gak mau ngelakuin apa-apa. Nah ini kita harus coba ngepush diri kita tanpa berpikir panjang, tanpa banyak pertimbangan, lakuin aja dulu selama itu masih wajar. Insya Allah kita gak akan nyesel. Ayatnya tadi yang pertama kita membaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Ayat ini sebetulnya lagi menyindir orang Yahudi yang suka sekali berdebat. Jadi, orang Yahudi itu memperdebatkan tentang masalah kiblat. Dulu, ketika kaum Muslimin sholat menghadap kiblat yang sama dengan mereka, yaitu ke Masjidil Aqsa, mereka suka berdebat tentang mana agama yang benar. Kalau agama Islam yang benar, kenapa ikut-ikutan agama Yahudi? Kalau agama Yahudi yang benar, kenapa orang Islam mengklaim Nabi mereka adalah Nabi penutup dan memper, menyempurnakan agama Yahudi dan seterusnya? Kalau emang menyempurnakan, kenapa atuh kiblatnya ikutan agama yang disempurnakan? Debat aja, tapi salat enggak. Akhirnya pindah kiblat karena kaum Muslimin merasa berat hati dengan hinaan orang Yahudi, Nabi juga merasa nggak nyaman. Akhirnya Allah pindahkan kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Al Haram. Setelah kiblat pindah, orang Yahudi ngomong lagi, debat lagi. Kalau emang agamanya benar, ngapain sih plan-plan? Kalau udah benar ke, ke Masjid Aqso ya udah Masjid Aqso aja, nggak usah rubah-rubah. Kayaknya Islam ini plan-plan deh, cari nggak benar deh dan seterusnya. Kalau emang e, apa, sholat ke Masjid Al-Aqsa itu yang benar, maka mulai sekarang sholatnya orang Islam itu nggak sah. Kalau sholat ke Masjid Akso, ke Masjid Haram itu yang benar, berarti selama ini sholat mereka ke Masjid Al-Aqsa nggak sah. Kan bingung ya? Wah. Kau muslimin bingung lagi nih, aduh gimana ya Rasulullah Berarti selama ini sholat kita gak benar dong Ke Masjid Al-Aqsa, yang benar sekarang nih Ke Masjid al -Haram. muncullah ayat Walikulli huwa mwalliha. Kemana pun arahnya Itu bukan itu intinya, intinya adalah Fastabikul khairat Udah sholat belum? Sholatnya udah benar belum? Kalau udah benar udah ditambah belum Dengan rakaat-rakaat sunnahnya? Udah ditambah belum dengan bacaan-bacaan Yang lebih daripada sekedar satu ayat, dua ayat Fas tabi kul khairat, intinya ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan memperdebatkan arah mana yang benar, antara aqsa atau mekah, antara mazhab A dengan mazhab B, dan seterusnya antara yang kunut dengan yang tidak, antara yang salawatnya pakai sayidina atau yang tidak sayidina, antara yang tarawehnya 11 apa 23, antara yang pakai sarung atau pakai jubah, bukan itu intinya, intinya fas tabi khairat dan kita udah harus meninggalkan hal-hal yang nggak produktif kayak gitu. Sekarang intinya bukan tentang uh, apa? geng mana kita dalam perpolitikan di Indonesia. Sekarang kita adalah masanya karena ini masih jauh dari tahun politik kecuali bagi para politikus mereka selalu merasa dekat ya. Kalau kita sih masih jauh sih 2024 masih dua tahun lagi buat kita bukan itu intinya. Sekarang intinya kita udah fastabikul khairat nggak untuk membangun Indonesia. Masa dari tahun 2019 sampai 2024 masih aja A, B, kubu A dan kubu B dan seterusnya. Terus kapan bangun indonesianya, kapan kita berkaryanya dengan masing-masing kapasitas kita. Ya atlet berkarya sebagai atletnya, pengusaha berkarya sebagai pengusahanya, orang sosial berkarya dengan proyek-proyek sosialnya, Para da'i berkarya dengan nasihat-nasihat dan dakwah programming, programmingnya berkarya aja udah fokus sehingga kita nggak habis energi untuk hal yang tidak produktif. Ini sebuah nasihat yang penting sekali dalam keislaman kita. Karena dulu para sahabat hampir terbawa dengan gaya orang Yahudi yang debat siang malam amalnya sedikit. Sehingga Allah dan Rasulnya nggak rela kaum muslimin Uh, mengimpor budaya ini budaya berdebat, budaya sibuk saling menyalahkan tapi tidak beramal apa-apa, muncullah ayat ini kulli huwa khairat. Jamia, ala kulli in qadir. Jadi udah gak usah debat tentang mana arah yang paling benar dari manapun Allah maha mendatangkan kalian mendatangi kalian, Allah maha menghitung amal kalian yang paling penting fastabikul khairat sama seperti orang Yahudi memperdebatkan <coughs> berapa jumlah ashabul kafi. Saya salah satu Ada yang bilang tiga empat dengan anjingnya. satu Ada yang bilang lima enam dengan anjingnya dengan cara nebak-nebak yang mereka nggak tahu. Faiwaiyakuluna sabatu wasaminuhum kelbuhum. Ada yang mengatakan 7 dan delapan dengan anjingnya. Katakanlah Allah lebih tahu jumlahnya. فلا تمارفِهم إِلا مِراةٍ ظاهرة ولا تَستَفِيهم إنهم أحادي. Janganlah kamu mendebat mereka tentang hal-hal yang tidak terlalu berdampak kepada amal solihmu. Dan janganlah kamu Maladeni mereka tentang jumlah-jumlah yang kamu tidak tahu. Intinya jangan latumarifihim. Illa miro'an Kecuali yang hal-hal yang mungkin sederhana aja nggak usah terlalu dalam. Yang tampak-tampak aja nggak usah terlalu diulik-ulik. Karena itu tidak berdampak kepada amal sholih. Siapa nama anjingnya? Jenis apa? Kan anjing sekarang banyak ya peliharaan anjing tuh. Yang lucu-lucu yang kecil atau yang gede, yang galak itu atau yang banyak bulunya jenis apa sih anjing asal hafi nyari terus baca buku ini cari di google cari di youtube oh saya nemu nih di mana ya jus majus di kurung kan banyak tuh hal-hal kayak gini kan cukup kontroversi dan akhirnya jadi rame kan di sosmed nyari ya jus majus oh ada tuh yang, yang katanya apa dinding dilihat oleh seorang turis terekam kamera kebuka Pas kelihatan terus tutup lagi, itu tuh ya juz ma Ada yang bilang lagi uh, temboknya Zulkarnain itu adalah tembok ci Cina. Wah dengan beragam interpretasi yang tidak berdampak kepada amal Solih Akhirnya terjebak di dalam budaya orang Yahudi yang dikenal dengan istilah Isra'iliyat. Apa itu Isra'iliyat? Dongeng-dongeng orang Israel atau Bani Israel karena mereka suka dongeng. Nabi Sulaiman memiliki, kalau nggak salah, seribu apa 99 istri mendatangi satu persatu dalam satu malam. Semuanya, saya nggak bisa ngebayangin. Ya udah, jangan dibayangin. Mendayak, <laughs> mendatangi 99 istrinya dalam satu malam dan lupa bilang bismillah, sehingga nggak ada yang jadi satu-satunya. Jadi, setengah manusia, setengah jin, Israiliyat udah dongeng orang Yahudi. Yahudi, Masa Nabi Sulaiman kayak gitu? Ini gak pas untuk seorang Nabi yang mulia. Tapi kan sensasi ya ceritanya. Nabi Yunus ketika dikeluarkan dari perut ikan gak pakai apa-apa. Karena semua pakaiannya sudah rontok. Sehingga beliau dalam keadaan, maaf dalam keadaan tidak berbusana. Ngapain kok ngebahas itunya Nabi Yunus? Yang dibahas dalam Al-Quran itu bukan dalam keadaan apa Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Tapi doanya Nabi Yunus itu yang menggetarkan arasy Sehingga yang menambah amal kita harusnya... Uh, apa ini kun minus itunya yang kita amalkan bukan tentang bagaimana dikeluarkan dari perut ikan jenis ikannya apa apa megalodon dan seterusnya nah ini nih uh, Israeliat namanya teman-teman begitu juga dengan nabi apa nabi uh, nabi Daniel nabi Daniel nah, banyak lah sehingga kita di dalam ayat ini dianjurkan oleh Allah untuk Berlomba-lomba aja dalam kebaikan Jangan terlalu banyak menyibukkan diri dengan perdebatan Nah hari ini ketika kita udah hijrah Kita dihadapkan dengan sebuah fenomena tentang perdebatan mazhab Walaupun itu bukan hal baru sebetulnya Udah lama banget Cuman sering menghangat nih Seiring munculnya gairah beragama Menghangat lagi nih hal yang kayak gini dan kita harusnya udah lebih moderat dan lebih mature lah dalam hijrah kita untuk tidak masuk dalam pusaran ini. Teman-teman akan jarang sekali melihat saya terlibat dalam perdebatan. Kenapa? Beberapa yang kita anggap perlu untuk kita respon dalam perdebatan di publik kita sebetulnya itu hanyalah pengalihan isu. Kita sengaja diangkat-angkat terus tentang isu radikal, tentang masalah ini dan itu. Untuk apa? Supaya kita ngebahas ini aja. Karena sifat dari kita tuh kan memang senang ngebahas sesuatu ya. Bahas ini aja, jangan yang ini ya. Jangan penemuan sebuah tambang emas terbesar di dunia yang baru nih yang mau dikerjain. Itu jangan dibahas ya. Karena ini biarin aja senyap jalan. Yang ini aja yang dibahas. Mana yang radikal, mana yang gak radikal, mana masa ini, mana yang, itu, mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Kita sibuk gitu dengan teman kita, loh neraka lah, gue yang surga ya. Semua yang lain neraka, neraka kita doang, itu tuh sebagiannya gak semuanya ya, sebagiannya emang pengalihan isu dan kita terjebak di dalam hal itu, opini publik yang dibangun. Walaupun kita anggap saya harus bela nih, apa idealisme saya, ideologi saya, ya gak salah niat antum, spirit teman-teman tuh gak salah, tapi kita harus lihat ada agenda apa di belakangnya. Terus gimana dong kalau kayak gitu, cukup sekali tapi jangan larut, kalau bisa, jangan jangan berdebat bentuknya edukasi. Kalau ada yang keliru, ya kita edukasi, kita jelaskan mana yang benar. Udah selesai, tapi jangan diladeni debatnya. Kalau saya mau ngeladeni debat di komen, banyak yang kayaknya renyah banget untuk diladeni nih. Replay aja. Biasanya ketika saya replay, insya Allah, teman-teman akan nge-replay balik, akhirnya itu penuh kan? Jadi berudul, bawahnya kan ya? Akhirnya dia delete sendiri. Bisa aja kayak gitu. Atau di akun orang, akhirnya dia dimatiin komennya. Bisa kayak gitu. Muncul sensasi, wah saya berhasil bikin dia apa akhirnya gak nyaman matiin komen, saya berhasil neken dia. Buat apa? Ini namanya yuk kita beramal aja fokus saja dengan beramal. Jangan tentang perdebatan. Kalau ada yang mendebat kita dari saudara kita yang lain mungkin dia belum matang dalam hijrahnya. Masih sensasi. Yang dibahas hal-hal yang apa ya mungkin bukan hal yang cukup urgent juga walaupun nggak ada salah dibahas cuman nggak urgent urgen banget sih dalam keislaman kita apa kayak misalnya uh, banyak banget lah mungkin masalah-masalah sepele kayak memakai tasbih hukum memakai tasbih hukum apa hukum apa sampai kadang-kadang saya pernah baca kok ini dibahas sih ini sebetulnya apa sih untungnya ngebahas ini ada yang kayak gitu-gitu. nah kita nggak usah terlibat, kita fokus saja festa biskul. setelah kita hijrah kita jangan terbawa kepada arus perdebatan sehingga mengukur idealisme seseorang itu dari sengitnya dia berdebat bukan itu indikasi seseorang itu idealis. dai yang yang paling idealis tidak selalu yang paling vokal. dai yang idealis itu kadang dia silent tetapi konsisten dan cukup ya komitmen dengan apa yang sedang dia lakukan dia terus bertumbuh jadi ada istilahnya silent change jadi perubahan dalam senyap itu terjadi perubahan perubahan perubahan oh kok jadi gini nah itu tuh idealis juga loh gak harus wah wow, gak harus kayak gitu coba hijrah sebagai tren kan itu gak dijadikan sebagai narasi yang koar keluar kan teman-teman mungkin sebagian besar belum ikut terbiasa ya kalau ikut terbiasa ya loh Kok beda banget dengan taklim, gak ngebahas jomblo, gak ngebahas patah hati, gak ngebahas galau. Yang dibahasnya apa? Kurikulum pergerakan, kurikulum dakwah. Kok gak dibahas di umum karena emang bukan konsumsi publik. Dia untuk para aset-aset dakwah supaya mereka tahu bagaimana cara berdakwah itu dijalanin. Alhamdulillah, akhirnya punya beberapa apa amanah-amanah baru, dan itu semuanya menunjukkan idealisme kita juga dalam dakwah. Gak harus selalu. Berbanding lurus dengan lantangnya suara dan panjangnya nara, narasi. Sehingga kalau teman-teman mau nunjukin ekspresi bahwa saya idealis, saya setia, loyalis terhadap idealisme saya, ideologi saya, jangan tunjukkan hanya dengan narasi yang panjang dan lantangnya suara. Tunjukkan dengan karya konkret yang berdampak secara sosial. Apa dampaknya terhadap negara kita, terhadap bangsa kita, terhadap umat kita, terhadap masyarakat kita. Apa dampak antum hijrah itu apa? Setelah hijrah apa dampaknya buat keluarga dulu deh. Buat ayah, ibu, adik, keluarga di rumah. Apa dampak teman-teman setelah hijrah itu apa dampak di rumah? Oh sekarang di rumah udah gak ngerepotin orang tua lagi. Sama adik kakak udah gak suka berdebat, udah ngalahan. Sama orang tua udah lebih santun. Di rumah udah jadi teladan dalam akhlak-akhlak yang baik itu tuh dampak yang konkret, itu aja fokus first tabiqul khairat bukan makin hijrah, makin sengit perdebatan di rumah nanti ibu hijrah, ayah hijrah anak hijrah, udah jadi dewan perdebat perdebatan tuh komunitas debat rumahnya rame aja, di meja makan belum juga nyendok nasi, udah ini gak bener nih wah kata siapa Allah berfirman, masing-masing punya dalil kan semua Allah berfirman, semua Rasulullah bersabda, nggak selesai akhirnya nggak jadi makan. piring terbang. Nah ini artinya teman-teman kita kurang fasta khairat. Coba fokus aja beramal deh, fokus aja berkarya deh. Anak muda terutama karena dakwah saya pengen segmen anak muda. Anak muda coba jangan terjun terlalu dalam, bukan gak boleh ya. Terlalu dalam, dalam arus perdebatan. Baik itu dalam urusan eh, apa ideologi Islam kita apalagi dalam urusan-urusan yang lain boleh tapi yang sifatnya konstruktif edukatif, bukan destruktif dan tidak produktif harus konstruktif, apa dampaknya dengan narasi ini apa edukasi yang kita share di tengah masyarakat dalam membentuk opini mereka tentang kebenaran, kalau nggak ada ya berarti ya kita tahan diri intinya fast khairat itu adalah sindiran Allah kepada orang Yahudi yang terbiasa berdebat Siapa nabi terakhir? Harus orang Bani Israel dong, dia punya ciri-ciri ini. Begitu nabinya muncul, kok bukan Bani Israel? Kok orang Arab? Ah nggak mau ah. Akhirnya mereka menghindar, mereka mengingkari kebenaran dari risalah nabi terakhir itu. Ini bukan fokus kepada amal solih tapi fokusnya kepada perdebatan dan mempertahankan pendapat. Kemudian yang ayat kedua yang tadi kita baca adalah surat Ali Imran 133, Allah juga memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan wasari'u wasari'u itu artinya segeralah kalian ila min wa jannah, kepada ampunan dari rob kalian dan surga artinya bersegeralah kalian taubat dan amal solih itu bahasa Al-Quran kan bahasanya sastra ya Wasari'u bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rob kalian. Maksudnya segera taubat. Astaghfirullahalazim. Maka setiap kali kita berbuat dosa, kata Nabi, iringilah keburukan kalian dengan kebaikan. Maksudnya iringilah dosa kalian dengan istighfar dan taubat. Setiap kali kita berbuat dosa, langsung astaghfirullahalazim. Salah ngomong astaghfirullahalazim. Kepancing emosi astaghfirullahalazim. Segera segera, jangan tunggu nanti. Kenapa? Narasi paling sederhananya kan kita nggak tahu usia kita, itu yang paling sering. Tapi narasi lain adalah kenapa harus ditunda kalau itu sebuah kebaikan. Belum siap, nggak apa-apa. Kalau kita merasa belum benar-benar siap, memangnya kita siapnya kapan? Setahun lagi, dua tahun lagi, kita belum tahu juga kapan kita siap. Dengan kita istighfar, dengan kita menyegerakan kebaikan, kita berharap Allah yang akan mentaufikkan kita, membantu kita dalam proses itu. Jadi nggak tunggu nggak usah nunggu siap kayaknya kalau saya istighfar sekarang nanti buat dosa lagi sia-sia deh kata siapa Allah nggak pernah berputus asa mengampuni dosa kita walaupun sekian ribu kali dalam sehari kenapa kita berputus asa meminta ampun Allah ngasih aja nggak putus asa masa kita minta putus asa kan minta itu nggak ada yang hilang malah dapat yang ngasih kan memberi kan kalau ibarat manusia tuh kehilangan sesuatu walaupun Allah tidak kehilangan apapun. Jadi, Allah aja yang ngasih, nggak pernah berputus asa. Kita istighfar nih, Allah kasih ampunan buat dosa lagi. Istighfar, Allah kasih lagi sehari seribu kali. Kita kayak gitu, sehari seribu satu kali Allah ngasih ampunan. Terus, apa masalah kita untuk nggak minta ampun? Nggak enak sama Allah, Allah aja enak. Kita yang kegeeran, ngerasa kayak gimana gitu ya, kayaknya kita memperlakukan Allah kayak gimana enggak kecuali kita gak serius minta ampunnya ah istighfar aja dulu kan Allah mah seneng kayak gitu jangan jujur walaupun lemah mending jujur lemah daripada main-main Astaghfirullahaladzim tapi gak serius mending Astaghfirullahaladzim udah gitu berbuat dosa lagi lemah kan Astaghfirullahaladzim dosa lagi Astaghfirullah Astaghfirullah segitu-gitunya -se seribu kali sehari Allah tetap ampuni teman-teman dan yang dilihat adalah Husnul khawatimah, yang mana yang paling akhir? Makanya ada doa, wajahal khairah amali khawatimah ya Allah jadikanlah sebaik-baik amalku yang penutup. Makanya kata Allah, wasa ri'amu ilah ma'firatim min robbi Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat isya.